Halo kawan-kawanku tercinta semuanya kembali lagi dengan saya di kesempatan kali ini kita sedang berada di tengah-tengah hutan teman-teman nih bisa dilihat kita sedang berada di uh, tengah hutan Tempatnya di Kabupaten Sumedang ya dan kita sekarang bakalan mencoba untuk mengeksplor tempat untuk berburu atau memancing ikan channel limbata lagi teman-teman jadi gambaran spotnya di sini mantap ya airnya jernih dikarenakan ini Uh, dari kaki gunung tampomas teman-teman nah jadi sekarang kita lagi mengeksplor uh, spot atau tempat untuk memancing ikan cana limbata tapi kita masih belum uh, nemu spot yang strategis ya dan kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya jadi tidak mungkin sendirian juga teman-teman dikarenakan masuk ke dalam hutan ya takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan borangan Oke jadi lanjut kita pertama-tama uh, mencari spot untuk memancing ikan cana limbata teman-teman jadi ikuti terus keseruannya dan let's go kondisi airnya deras ya jadi kita agak kesulitan untuk mencari kubangan seperti ini, teman-teman. Dikarenakan uh, banyak sekali rawa-rawa. Jadi agak susah untuk uh, menggapainya ya. Nah, seperti ini tuh. Jadi di sini ada kubangan juga, tapi susah untuk uh, melempar umpannya. Dikarenakan banyak ranting atau ada daunan. Tuh, akhirnya terlalu deras ya. Jadi kita mungkin agak turun ke bawah untuk mencari Air yang lebih tenangan teman-teman Nah oke okay, kawan kawanku tercinta semuanya Kita tadi habis dari atas sana ya Di tengah-tengah hutan Dan kita sekarang ke bawah untuk mencari Air yang lebih tenang teman-teman Nah di sini kita menemukan Air yang lebih tenang Dan langsung saja Mungkin kita akan mencoba untuk Memancing ikan cana limbata teman-teman Dikarenakan takut keburu hujan ya Jadi takutnya air dari atas itu deras, teman-teman. Jadi keruh nanti ke bawah. Jadi langsung saja kita eksekusi tempatnya, oke? Okay? Kita turun ke bawah ya, dikit. Nah. Jadi langsung saja ini sudah dipasang umpan ya, pakai umpan cacing. Kita coba di sini nih, teman-teman. Nah. Kita coba di sini. Di ulak-ulak ulak-ulak harus menggunakan teknik kesabaran Oke. Okay. Kita agak kebelah sini. Nah, di sini nih ada ada lubang. Lubang batu-batu. Ayo nyangut yuk. Demi Allah. Mantap, mantap. Oke teman-teman dapat, Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah tuh Jumbo ya ukurannya teman-teman Gokil Ini ukuran sekitar 20 kurangan ya Warnanya hitam Uh, gila coy Mantap banget gak nyangka ya Ternyata Gak sia-sia juga kita Dari atas turun ke bawah Akhirnya kita mendapatkan ikan carna di sini teman-teman Oke, lanjut kita bungkus dulu ya. Tuh dari rimnya ini udah lumayan uh, tegas warnanya. Ini orange teman-teman, mantap tuh. Uh, gokil. Jadi kondisi airnya ini cukup deras. Jadi agak susah, woy. Nyamot coy, nyamot nyamot teman-teman. Wow, ini ikan apa, Ayo, mantap, mantap, Ternyata kita dapat ikan jenis lain juga, teman-teman di sini. Tempatnya masih asri ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah kita coba di kolong ya di kolong ini nih teman-teman tapi agak susah nih eh di sini ada lubangan siapa tahu ada pengguninya ya keadaan teman-teman kita coba lanjut di sini nih aduh radase eh di kolong mah eh kita cobain tempat saja umpannya Ternyata agak susah ya. Uh, kalau ke atas deras banget teman-teman airnya. Nah, di sini ada selah sela tanah. Jadi kita langsung saja cobain. Nah, kayaknya disambar nih teman-teman. Sikat. Aduh, ikan yang kayak gini lagi. Oke malah dapat yang kayak gini teman-teman ikan hias banyak kita bakalan rilis ya oke okay, teman-temanku semuanya dan sekarang kita bakalan menyusuri selokan kecil sambungan dari uh, air yang dari atas sini teman-teman nah jadi ini adalah selokan kecilnya dan kita akan menyusuri selokan ini teman-teman. siapa tahu ada ikannya ya. Mudah-mudahan. Nah, di sini ada kubangan, kita bakal coba di sini teman-teman. Oke, okay, digoyang-goyang inu. Oh, tuh tuh ada ada teman-teman. Sikat, ah, uh, mantap, oi. Gokil ternyata ada. Gokil coy. Akhirnya, yo. <San> <Bogok>. Hai. Salokan. Salakan. Mantap, kita bungkus. Ternyata ada atau nih lima lima tigger kayaknya. Ini lima tanahon deh. Gawean loh, wariman. Gokil sih. Kita bungkus. Nah, coba lihat. Ini wariman loh. Ini nggak ada rimnya teman-teman. Coba lebih jelas. Ah, wariman ini. Arim, udah sih, rim nakui. Udah sih. Tuh, total total teman-teman. Wih, mantap. Kita yuk gede blok. Gede kerebol hua <laughs> ini. Biasa saja bebian kan ini kita. Gitu, Rimnya ini total total. <coughs> Wih, coba pisah yuk, emak total total nakui. Tuh, ini emak tahu nih, jauh ini. Oke, lanjut teman-teman. Nah, sini kembarannya ini. Nah, kayaknya disamber nih teman-teman. oh bogo ini Mantap. Ini kreatif ya? guh, mas sawah nih teman-teman tuh timnya merah mantap tuh jadi si dorsalnya nggak adaan teman-teman belakangnya tuh sampai habis nggak adaan tuh tulangnya teman-teman tuh padahal padahal merah, eh Yuna ah kau jawa mah Oke, kawan-kawanku tercinta semuanya, jadi inilah hasil berburu atau mancing ikan cana limbata di spot kali ini teman-teman. Nah, ini yang paling jumbonya dengan ukuran yang cukup besar dan ini yang masih kecilnya teman-teman. Oke, mantap sekali spot kali ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawanku. <tik>